Piju bilpen dong? Udah dibincang Piju bilpen? Kita ada yang Ya udah dong yeah, ini Hei Hei Pas ujian, selalu aja pura-pura Kamu itu dengar gak sih aku panggil dari tadi? Lalu temen apaan gue cuma pas ujian doang Udah pak! Udah pak! Udah Udah pak! na bisa dia ya. ini. Eh lumayan. Yuklah, susah banget.